sini, Bukan hanya lokal, kini Citayam Fashion Week dijajal bule Eropa. Tak akan habis cerita tentang Citayam Fashion Week, kini fenomena ini menarik perhatian orang-orang mancanegara yang mencoba katup di Sudirman. bukan hanya dari Jakarta atau kota penyangga mereka banyak datang dari luar kota seperti Sukabumi Karawang dan lainnya tentunya keramaian atau fenomena ini menyita perhatian masyarakat Indonesia ini terbukti dengan semakin membeludaknya orang-orang yang datang ke kawasan duku atas